Orang yang promegawati itu begitu mendewa mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada ham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari part tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai. Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908 Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam Terus lama-lama menjadi serikat Islam Terus lama-lama menjadi partai Islam Dimulai dari angkatannya HOS Cokraminotoy Ini Haji Umar Said Sinten itu Singkat ini HOS Cokraminotoy jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam karena dulu pertama pendiri Indonesia. era keparteian nih itu malah partai-partai apa Islam yang lahir di Solo di Jogja bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia itu ada negara yang bernama Demak Bintoro ada Demak Ngayibja apa? Karto itu semua negeri napa Islam <tuh> ya faham. sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN dan dan sampai terus kan kita kita ini kan kayak dinina bubuk kan makna kan Indonesia itu dimulai dari Soekarno sehingga awani Pak Karno itu koyo koyo itu kita anti Indonesia ya kita tidak mungkin enggak menghormati Soekarno beliau sebagai pahlawan besar kita hormati ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi disederhanakan hanya melewati partai ya itu kan namanya pengkerdi Kedegilan tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhaenisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfam Sukarnisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil sebagai dia juga adil. Bosok Ramin atau bikin partai Islam ada untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil sama-sama adil. Saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis Tapi itu tadi, kemudian ini dikerdilkan secara politik Di sawangannya tidak nah ada duet Pak Hasim, masyarakat nasionalis, religius, ini sudah ditren Karena duet, pasangan nasionalis sampai Apakah <tuh>. nak nasionalis, tidak wajib sholat Apakah nak <tuh>. religius, tidak wajib, wajib, Sebetulnya itu kan Mau bokeh nak Indonesia itu wajib sholat, hanya karena atas nama nasionalis, maupun aku SGM itu rawat bayar pajak. <tuh> nah itu kan, itu kan pengadilan proses pembohongan, ya. pembohongan secara publik. Kok itu dibodoh, nih seterusnya itu, kan, eh, eh itu uang itu, itu kan repot. Makanya seterusnya seperti itu, dibodoh, nah no. kenapa? No, right makanya kalau seneng kayak kemarin hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa Kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908 penting pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri karena bangsa ini berdiri semenjak 1908 dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hosokro Aminoto sampai macam-macam ya yes, serikat-serikat is Islam tapi ini terungkap bisa uji tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Dur dari Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45 Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya ya sama semuanya sa. Pak SBY juga sa karena keluarga militer. Omong-omong ada yang mantunya Sarwo Edi, Sengarang, Sopoe, mertua nih. Kalo isdal bapak ya adalah mertua. Perjuangannya yang terkena ditel bapak. Tapi artinya sama. Kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional dan lewat para Kiai, kia, itu, tak kalau no, sejarawan manapun Kayak profesor siapa di UI Siapa saja profesor-profesor sejarah Terbilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam Bahkan versi orang sekali sekalipun itu bilang Karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan Karena Islam melahirkan satu paham jihad bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan tuh perdagangan. ini gulo cerita sedara, santri santri sadar. jadi santri salap dengan model sekarang, sehingga roh duit, roh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. lebah <tuh> teknik roh fer, sehingga seneng dagang, gak senang mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren kita lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam tapi Serikat Dagang Islam karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan sehingga yang dilawan pertama adalah biaya supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekono ekonomi kita takono sejarah, cek versi kiai, cek versi buku asal tidak versi kelenek nah. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh China dan Belanda, sehingga mereka bikin serikat dekat.